Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat. Leslar dimanapun kalian berada, selamat datang dan bergabung kembali bersama Bang Mimin, tentunya di my YouTube channel di Fatimi. Bang Mimin untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.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 Alhamdulillah untuk Bismillah cinta lagu dari Ungu dan Lesti ini sudah mencapai 25 juta viewers dalam jangka waktu satu bulan persahabat yang luar biasa nih tentunya kita harus kompak lagi nih persahabat ya mudah-mudahan selalu bisa memberikan karya-karya terbaik nih untuk idola kesayangan kita postingan tersebut juga tentunya telah dipost oleh akun Instagram. HP Rakyat Kota Sultan di sini menuliskan sebuah kalimat caption dikatakan Masya Allah 25 juta dalam satu bulan gas segeng terusnya sayang 30 juta sampai Lebaran Idul Fitri nanti Bismillah amin Kita kompak terus Kita solid terus Pak ya Untuk mendukung karya-karya dari Idola kesayangan kita mudah-mudahan Tentunya bisa tembus Di angka 30 juta sampai waktu Hari raya Idul Fitri Pak Sabat ya Kita tetap optimis tentunya untuk idola kesayangan kita. Ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Indosiar ya, yang mana tentunya Indosiar menginformasikan nih bahwa bakal ada 6 pasangan di Persahabatnya yang akan tampil nanti malam nih. Wow, seru banget nih Persahabatnya ada pasangan Hari dan Putri, Formal dan Fiko Persahabatnya Harara dan Gunawan. Dan tentunya pasangan terbaik nih Lesti Rizky Bilar Ada pasangan pemain sinetron juga nih Pak Sahabat ya. Dari Mega Series Bismillah Cinta Di situ ada Ali Syakib dan Margin Serta tentunya Rafli dan Ega Wow bakalan seru nih nanti malam Tentunya kejutan akan diberikan nih Oleh enam pasangan yang akan tampil di acara konser Lida X Bismillah Cinta Pak Sahabat, ya Bakalan seru nih Mudah-mudahan saja kita mendapatkan Kabar bahagia dari idola kita tentunya Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan sebut juga tentunya Indosiar menuliskan sebuah kalimat caption persahabat yang disitu dikatakan Asik malam ini bakal ada para pasangan-pasangan umuh yang bakalan datang ke Indosiar nunggunya penampilan spesial umum Ben Lesti Kejora, Rizky Billar tuh persahabat ya yang nunggu-nunggu idola kesayangan kita tampil bareng malam ini persahabat ya bakal dihadirkan lagi di Indosiar dalam acara tentunya konser Lida X Bismillah Cinta ini bakal pecah banget persahabat ya, kita selalu mendoakan nih, untuk Lesti dan Rizky Billar mudah-mudahan malam hari ini memberikan penampilan yang sangat luar biasa nih kepada kita semua dan ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga nih ada sebuah kebanggaan buat kita semua para fans selain dari idola kita. Yang selalu membanggakan kita semua tentunya untuk fanbase Les Lovers world juga ini membanggakan kita semua ya para sahabat ya. di sini tentunya mendapat penghargaan kemanusiaan tentunya dari yatim mandiri para sahabat ya ini keren dan sangat membanggakan. Alhamdulillah untuk fanbase Leslar ini mendapatkan suatu penghargaan kemanusiaan Persabath ya. Selain idola selalu memberikan tentunya kebanggaan dari fanbase juga ini memberikan suatu kebanggaan buat kita semua Persabath ya. Mudah-mudahan kebaikan kita selalu mendapatkan keberkahan dan barokah. Amin ya Robbal alamin. Postingan tersebut dan repost kembali oleh akun Instagram virus.leslar Yang mana di sini memberikan sebuah kalimat caption juga nih dikatakan Akun fanbase couple pertama yang alhamdulillah Mendapat tiga penghargaan sekaligus Sofrot L2W.ID Atau Les Lover Word Persahabat ya wow keren banget nih Tentunya alhamdulillah Mendapatkan tiga penghargaan sekaligus persahabat ya Kita makin bangga aja nih alhamdulillah Fans base dari Leslar memang luar biasa banget ya Selalu menebar kebaikan Mudah-mudahan tentunya selalu mendapatkan barokan dan keberkahan terus buat kita semua Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar nih Banyak sekali respon dari para fans Ya dari akun Desa Nisa yang berkomentar Masya Allah dan Teruslah menebar kebaikan orang-orang baik katanya ya ada juga tentunya komentar dari akun Instagram via 03 itu mengatakan dalam kolom komentar bangga nggak bangga gak bangga dong katanya ya masangga masya Allah kabarakallah tuh respon yang selalu mendukung dan positif banget persahabat ya dari para fans nih yang mana selalu kompak untuk mendukung Leslar ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan amin ya robbal alamin. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget dibuat kita semua para fans. Kita lihat aja ada sebuah unggahan dari IGS-nya Abang Rizky Bilar, persahabat ya kita lihat nih di akun pribadinya. Rizky Bilar mengunggah sebuah postingan persahabat ya di sudah sebuah kalimat. Seger banget sayang belum maghrib kata Abang Rizky Bilar ya di sini kayaknya. Lagi promo es buah nih persahabat ya Tentunya kita bukan salvok sama esnya Ya, nih sama kursinya persahabat ya Yang berwarna abu-abu ini adalah kursi di rumah Dede Lesti nih persahabat Aduh, bikin kita penasaran dan traveling aja nih persahabat ya Apa mungkin siang hari ini Rizky Bilar ada di rumah Dede Lesti ya Wow, tentunya kalau benar ini kabar bahagia banget nih buat kita semua Mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitaminnya persahabat ya, tetap tunggu, stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbarunya persahabat ya. Kita cari tahu nih, untuk lanjutannya, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini para sahabat. bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.